Dulu waktu saya selamat pagi Bila ha. saya cerita dengan diorang, eh Kenapa uh -huh. kita boleh jadi popular Kerana rancangan tu popular Sampai saya uh -huh. saya nak kena describekan diorang Dulu ayah kalau masuk White sense eh, Dekat white sense uh -huh. tu Kita uh -huh. ada bodyguard uh -huh. Saya dengan Aina ambil Kita ada dua bodyguard Oh, yeah. pasal apa orang kromon? Betul-betul, oh. ini zaman dulu yeah. dia, punya yeah, Masya yeah. uh, eh? Dunia fans oh, saya oh. macam tak sangka lah eh yeah. So, yeah, diorang okay kromon lah. kita uh, uh, masik, Time tu macam-macam cubit pipi kita dan sebagainya <laughs> <diorang> <laughs> Cakap si ambil gambar gini geret-geret Dahsyat, dahsyat Aina yeah. pun sama right. ha, so, Tapi that's why tak, you tak, need bodyguard eh Ha ah, betul. Guard, eh? Jadi kat, oh. kat White Sense tu first time kita ada dua bodyguard kat depan dekat belakang pun ada. Mm -hmm. Jadi pasal apa ramai sangat oh. orang nak ini. First time kita keluar daripada studio kan. Yeah. So saya tunjukkan gambar tu dengan anak, -anak saya dia orang cakap, "Wah, you macam uh, kira macam rockstar juga eh dulu rockstar. saya cakap." Itu kehidupan <laughs> saya dulu lah. Jadi <laughs> <laughs> tak, <laughs> tapi tak bukan. macam bukan. hari ni lah. Ha. Hari ni kita ha. uh, tak seperti dulu. Tapi sekarang kalau saya keluar ada orang uh, tegur saya dia orang tak faham dia akan uh -huh. layan diri dia orang